Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Yang terpenting, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh. Amin. Doa tentunya selalu kita berikan, selalu kita panjatkan untuk Abang Fatih. Semoga besar nanti selalu menjadi penguat dan penyemangat untuk Bunda dan Papahnya. Kita lihat juga bersama dia postingan Abang El yang diedit memakai rambut. Masya Allah, banget ya. Ini persis mirip banget sama papap ya Masya Allah Bang El, sehat sehat terus ya nak Semoga selalu menjadi kebanggaan untuk banyak orang Kita lihat juga perselamat kalimat caption yang dituliskan oleh aku Leslar23.oficial Masya Allah, selamat tanggal 26-10 bulan untuk Abang Al-Fatih Muhammad Leslar Al-Fatih Bila Semoga menjadi anak yang soleh Pintar dan sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga doa yang terbaik Untuk pandanya abang dan keluarga Anti uncle Oma opa doain selalu abang Dan pada abang ya Lesti Kejora Rizki Bilar mudah mudahan persahabat ya keluarga besar Lesti dan rezeki Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan kemudian juga persahabat ya perhatikan di sini kita mendapatkan informasi bahwa Lesti, Bilar, dan Abang L itu berangkat umroh persahabat ya dari akun neednot persahabat ya, dikabarkan live kabar akan berangkat umroh begini kondisi rumah Lestlar Lesti, Kejora, dan Rizky Bilar itu pagi-pagi sekali ya berangkat ke Tanah Suci mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan semoga rumah tangga mereka pun rukun dan bahagia amin. Dan kita lihat juga di Unggah Leslar Switie ada sebuah kalimat yang diposting. Alhamdulillah ya Allah semoga semuanya lancar ya sayang sayangku mengadulah sama Allah semoga semua doa doa kalian terjawab amin ya Robbal Alamin. Hanya doa sekali lagi yang kita bisa berikan untuk Leslar semoga semuanya lancar semuanya diberikan kemudahan. Dan semoga doa-doa yang dipanjatkan oleh Lesti dan Bilar pun diijabah dan dikabulkan. Kita lihat juga, persahabat, ya, ada kabar yang kita dapatkan dari kejarnya Fatih. Di sini ada sebuah kalimat komentar. Perhatikan, persahabat. Jadi sekarang mereka cuma tinggal berdua di apartemen. Abang L dititipin di Eninya, dan minggu depan Bilar dan Lesti bakal pergi umroh berdua. Lalu mereka bakal aktif Youtube lagi sekitar akhir tahun ini Itu informasi persahabat ya Dari orang yang tutupnya mengetahui persahabat ya Untuk kondisi Leslar saat ini Mereka berdua Leslie Bilar itu tinggal berdua di apartemen Dan Abang Fatih itu dititipin sama Nin Kita lihat juga kalimat yang diposting atau diunggah oleh kejuarannya Fatih Masya Allah tabarakallah adem banget bacanya Mimin gak maksud ngajak kalian percaya Cuma Mimin minta aminkan semoga kabar ini benar adanya Bismillah setelah umroh Kedepannya semuanya makin-makin baik Dan siap kembali memulai semuanya lagi dari awal Dan kembali menghibur kita seperti biasanya Amin Kita hanya bisa mendoakan kembali bersahabat ya Semoga leslar kembali ruku dan bahagia rumah tangga ya Kemudian juga persahabat perhatikan Ada sebuah kabar juga yang kita dapatkan di sini ada sebuah, ada sebuah Postingan kalimat Alhamdulillah seneng dapat kabar mereka Sehat dan baik-baik aja Makasih Abi, Sania Udah jengukin mereka bertiga Ada nih juga, Insya Allah Kita mendapatkan kabar semalam Bahwa Abi Ramzi, Kak Sania Sudah jengukin Leslar, persahabat ya Ini sepertinya sebelum umroh Dijunginkan oleh Abi Ramzi dan Kasania Masya Allah Merasa bangga Punya teman-teman yang sangat tulus Mensupport idola kesayangan kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update Yang akan selalu mengaparkan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti Gejora Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi di terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.